tentunya selalu mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini semoga kalian semua selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran amin baiklah persahabatan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini pasti kalian bahagia banget ya melihat tentunya abang L digenung oleh Omar Rosmaladewi masya Allah banget ya tadi sore Omar Rosmaladewi ke rumah Abang Fatih Masya Allah senyumannya pun membuat kita semakin kagum dan semakin menggemaskan ya Abang El Tetap persahabat ya Kejailan aksi gestreknya nurun dari papahnya Ada aja kelakuan jail dari Abang El terhadap oma ini Masya Allah banget Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Les si komik Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini WKWK -wk, jahilnya abang kan nurun dari papa bundanya, katanya itu Masya Allah tabarakallah luar biasa. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di ugan ini. Dari akun Instagram, Richie7174 mengatakan, Masya Allah tabarakallah salut banget dengan keluarga Leslar yang sangat hangat dan harmonis. Abang Al-Fatih kurang sehat lagi flu ya, Lekas sembuh ya sayang anak soleh, ya. amin. Mudah-mudahan ya Abang El selalu sehat dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya amin dan kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya ini ada potret abang El juga yang lagi digendong oleh papa Bilar ini juga masya allah banget ya dua lelaki yang sangat luar biasa abang El papa Bilar dua lelaki yang tentunya menjadi kebanggaan bunda Lesti Giora Semoga keluarga kalian selalu sehat bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita sebagai fans sejati selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya disimak juga para sahabat ya ada foto terbaru yang kita dapatkan nih Masya Allah idola kesayangan kita lagi berada di kantor Meta, persahabat ya. Ada gebrakan baru lagi dari Leslar Entertainment. Kita doakan apapun itu, mudah-mudahan lancar, sukses Persahabat ya, yang dilakukan oleh idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment. Postingan ini pun diunggah kembali atau dari kembali oleh akun Leslar Si Komik. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan bismillah apapun itu semoga dilancarkan ya Allah Masya Allah Tabarakallah Amin doakan yang terbaik ya untuk kita semuanya mudah-mudahan semakin kompak untuk selalu mensupport idola kita Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya juga persahabat ya kita simak di unggahan Dangdut Akademi Indosier kembali tahan henti-hentinya tak bosan-bosannya bang Min akan mengingatkan kalian Biar tidak terlewatkan kejutan spesial malam hari ini di atas panggung Indosiar Bakal hadir Lesti dan Rizky Billar yang akan tampil bareng malam hari ini Kita simak untuk pengisi acara malam hari ini Dimulai untuk juri bersahabat ya Yang bertugas malam hari ini ada King Nasar, Dewi Persik, Lesti DA dan Reza DA Untuk host yang bertugas ada Gilang Dirga, Ruben Onsu, Abi Ramzi Uh, Irfan, Hakim, Rizky Bilar, dan Jirayut. Untuk bintang tamu spesial ada Selfie Lida dan Iqbal Lida Itulah pengisi acara yang akan tentunya menghadiri Dangdut Akademi 5 malam hari ini Jangan sampai lupa, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Disiarkan secara langsung di Indosiar. Kejutan spesial untuk kita semuanya Karena yang spesial banget Tayang perdana single sekali seumur hidup di Indosiar. Jadi jangan sampai lupa ya, bakal ada yang wow banget malam hari ini. Semangat untuk semuanya pendukung Leslar, birukan studio lima malam hari ini. Dan kita lihat juga persahabat ya, ke kabar selanjutnya. Ini ada kabar yang sangat luar biasa juga mengenai single sekali seumur hidup. Ini sudah tembus 22.958.405 kali ditonton, sedikit lagi tembus di angka 23 juta persahabat ya. gasken sebelum tayang perdana, kita tentunya semangat untuk streaming, mudah-mudahan tembus di angka 23 juta. Semangat untuk warga Konoha dan support karya-karya terbaik dari Lesti dan bila. Kita juga masih menunggu cedukan cidukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan pastinya Kabar-kabar spesial bahagia dan Lesti dan Rizky Bilat Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh